Melukiskan wajahmu kekasihku, hatiku semakin rindu. merenungkan kemegahan cintamu, hatiku merasa. Sebut namamu Kasih Bayangkan Canda tak Tentram di dalam